Apasih, apa sih belum datang? Kayong untuk kah rante? Oke ya. Jadi nggak suka nama itu Oke. Rupe ane piring. Tuk nakal pakai talosin banting Kaca apa ya Yang sebagi workalnya ini udah lapor Pak R, dek ya. Lapor saya siapa ya? Yang mana yang enggak? Teh, teh, ertanya, Orang mau tuh mau mirat, mangan dikit, nggong sih. ertanya, ertanya. Orang mau tuh, soalnya dari tahu, buang Eh, ngandel sih, Dok. Ya, sandalnya tak buang nih. Sici, loro, ngandel, gua nih, kek, temenan. Tuh, makan orang, top, teh, mana teh? Oke, eh, tutup, orang buka cui li tembok kayaknya, taketung ya, siji, eh, manente, loroh, ngan denger tak cui li, eh, eh, Iyo kayak cui li terus ho, so. tapi beng sisa no, lingunya jadul tuh beng beberapa tembok ya kion, kapan laporannya pak rt?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 siap lagi loh beres apa anak iya ke laporan kalaian laporan apa mana tangga sebelah apa lagi tukaran barangnya piring-piring anak apa kok eh iya kita nggak ngesuk anak apa ya Pak RT nyusah sebagai warga ya tiap menang bulan gitu, yang mana Pak RT ya wis wis kayak laporan elek on tak terima kita nggak surat tertulis kok on tanda tangan ya, bayaror, ya bayar oh Pak RT yang bayar oh bayar apa lagi Pak RT nyuar kita laporan Tak paling pahit, bang. Kayaknya mainan -main -main -e di situ, Mas. Udah, Kak. Ya, ya. bayar orangnya e, ya. Jadi, yowis orang-orang, -ora, ya. orang lah. bayar orang-orang, ya. orang-orang, orang ora -ora, Mas. Tapi, orang-orang. Kami reda nah, dong, anakku. Bawa gantel, teh. Bawa padang, bunyi orang. Waktu, waktu. di warga, di padang datar, apa? Iya, iya yowis orang-orang, orang orang-orang, orang orang. Yowis orang-orang, orang orang. Yowis orang-orang, kayakku Iya, iya, kong sampai ane jelein, namun masalah laporan dicari ya, wis, ya, wis. ke tuweh. Iya, wis, iya, wis, iya, wis. Kita berarti laporan ekon, ya, berarti ane kong tukaran nih tangan ekon, buli um ekon, sing denggang sentana. Iya, kayak kue kion. Mas Takion, Pak RT. Iya, <laughs> <tuh> iya, Mas Takion. Terusnya nih apa Mas Takion? Rupanya kong kontrakannya, kong krititan, Pak RT. Hehe, apa iya? hehehe burin yang mainnya Wirja Pak RT hmm.. ditakonikah mingsar mingsar oh iya ya tapi burin si lainnya ya iya ya Pak RT burin yang mainnya Wirja rupanya karo kalau ujuh piring kok piring salmari ditumbrak naka hatet tanah apa Pak RT Wirja gemasang kio? ya iya masa Wirja pilok ya wis ya wis kayak laporannya tangan-tangan di sif toli bangkat ayo ya makatoh si aku mau sampai Assalamualaikum kita <todak> Assalamualaikum, kejong RT nek ya, selamat tamu, assalamualaikum, selamat tamu, hehe, tuh paran baik ya, paran baik ya RT, mantep tamu deh. Eh Pak RT, tuh bentiap eneman apa ya, lu bu desi tuh neh, RT? Mumpung anak kacang kucukan numpi betul sing legok. Cekin gue di situ ya, biar gue di situ biar game ini dela dela biar dela dela game ini, lah piman Pak RT. Wono ratu karannya biar ya, wono ya? ratu karanya, jangan ratu karanya biar. Saya pasin tukaran biar teh anggernya tukaran, laporan ya sampean di situ. pin karena si misa. Boleh saya pasin pantun tukaran. Ya iyalah, saura orangnya ya, wong sing lah wong si pengin tukaran dah. Cap cap cap cap PT ini <laughs> mau suara pecah-pecahan apa kak? iya, tapi kita yang ada suara bunuh-bunuh apa? Wir? oh, kue, iya, kalau saya visitin yang saya bengkelkan Wendy, Pak RT oh, berarti mau tukaran dia? terus pemen ya, pemen, dia kan cuma raporan Pak RT